Oh, minasan, oke desu ka? Hore wa Tio Welcome back on Mach Watch YouTube channel Kali ini gue akan mereview Jam yang mungkin beberapa dari kalian udah nungguin lama ya Kalian udah banyak nanya dari tahun 2020 Karena jam ini sebetulnya rilis di tahun 2019 Apa itu? Stay Oke okay. Tadi gue kan udah bilang di depan ya, gue akan bahas... Uh, Seiko yang mungkin udah kalian tunggu... Dari lama dan kali ini gue udah on hands... Nah kali ini dia limited edition ya, apa itu? Nah... Pasti tau kan dengan brand ini, langsung gue open ya... Hmm... Ini dia... Nah, gimana? Udah ada yang kenal dengan bentuk ini Lumayan gede lo ini diameternya Oke ini adalah Seiko dari Line Prospect LX Dengan kode SKU SNR045J1 Nah yang buat bingung kenapa ini dinamain LX Line Series Nah nama latin LX itu adalah Petunjuk di kata latin untuk cahaya. Untuk LX Series sendiri ini sebetulnya didesain dan dikembangkan bekerjasama dengan Ken Okuyama Design. Dengan pengalaman internasional dalam desain mobil dan produk high profile yang lainnya. Nah Okuyama ini membawa kreativitas sendiri khusus untuk Prospects LX Series. Jadi tujuannya adalah The Prospects LX adalah Seiko. The True Seiko dengan nuansa menyeluruh secara kontemporari jadi kurang lebih dia pengen mengkolaborasiin style-style tradisional dengan teknik modern ya dan untuk jamnya sendiri line up nya itu sebetulnya ada beberapa yang limited ada tiga sebenarnya ya yang salah satunya ini yang udah gue bahas di SNR 045 J1 terus SNR041J1 dengan brown dial Warna full black dengan rubber dial Kodenya SNR043J1 Nah sisanya ada juga yang memiliki Atau mungkin GMT series ya Itu SNR025, SNR027, dan SNR029 SNR031 sama SNR033 Jadi ini lumayan banyak sih ya sebenarnya sama SNR 035J1, jadi kurang lebih seri LX series ini, Lto LX line ini banyak. cuman mungkin nggak semuanya masuk di pangsa pasar kita ya. mungkin nggak semuanya masuk karena mungkin beberapa dari mereka benar-benar high demand dan diproduksinya terbatas. beberapa memang nggak limited tapi mungkin karena sangat terbatas jadinya mungkin agak susah dapatnya. Jadi ini mungkin gue bilang salah satu yang beruntung kita bisa dapet yang SNR 045 J1 ini Nah penasaran kan? Nah aja gue bahas pelan-pelan ya mulai dari movementnya dulu Biasanya kalau saya co-prospek kan movementnya disini automatic ya Automatic mungkin dengan kaliber 8L atau mungkin 6R Nah kali ini dia automatic spring drive dengan kaliber 5R65 dan dia dial color-nya termasuk warna insert bezel-nya ini moss green dan bezel-nya ini unidirectional rotating bezel dan insert-nya udah keramik jadi ini udah keren banget nah untuk fitur yang lain di sini ada date sama indikator power reserve ya di sini. oh iya untuk power reserve-nya di movement spring drive kaliber 5R65 ini dia 72 jam kalau lagi terisi penuh ya. Dan untuk case diameternya sendiri ini seperti yang kalian lihat di sini lumayan kelihatan bulky kan. Dia sebetulnya di 44 mm. Nah, untuk ketebalannya ini kurang lebih di 16 mm atau mungkin 1 cm, mm ya. Nah, untuk lock width sendiri buat yang doyan ganti-ganti strap, di sini ukurannya 22 mm. Dan untuk dilock-nya di sini dia punya lock hole ya. Jadi kalau buat uh, ngelepas strapnya kalian tinggal colok di sini aja buat colok spring bar-nya. Ini udah cukup mempermudah ya di sini. Nah untuk laktolaknya sendiri ini kurang lebih di 50,5 mm, jadi kurang lebih 5,5 cm ya. Nah untuk glass materialnya sendiri ini udah sapphire crystal with anti-reflective coating, tapi curve inside ya modelnya. Kalau di atasnya sini sih emang flat modelnya, tapi di dalamnya curvy, ya, jadi kelihatan agak cembung sedikit. Nah untuk casebacknya sendiri dia tetap screw caseback. Nah, water resisten-nya dia 300 meter ya, sama kayak MM300. Nah, untuk kelasnya sendiri, fold over with double push button with secure lock di sini. Tentunya, terus di sini ada extension-nya ya, driver extension. Jadi, kalau misalkan kurang panjang atau gimana, waktu kalian pakai diving suit nah ini buat yang udah punya Marine Master pasti udah familiar banget ya dengan strap T gini modelnya extensionnya tinggal digeser aja ya jadi kalian lihat di sini ya kelihatan gede berat nggak? enggak sih karena untuk case sama braceletnya ini total full titanium Keren kan? Jadi, walaupun gede, tapi ini nggak terlalu berasa berat. Jadi, pas lah nggak seringan kayak titanium yang biasanya, tapi dibilang juga nggak terlalu berat, kayak uh, stainless steel juga. Jadi, pas banget, gue bilang beratnya dengan model case kayak gini. Ini masih nyaman banget dipakai, dan untuk finishingnya, dia lebih ke matte ya, bukan brush, tapi lebih ke matte. Jadi, agak-agak doff. Dan untuk di sininya polish, dan kalau nggak salah dia ada hard coatingnya juga dan ada zaratsu coatingnya juga finishingnya zaratsu ya. Nah yang buat belum tahu zaratsu polishing itu apa sih? Nah zaratsu polishing itu adalah teknik finishing polish yang nanti itu finishingnya itu kelihatan kayak mirroring tapi smooth banget dan itu membutuhkan tenaga ahli ya dan nggak semua uh, Orang-orang dari Seiko itu bisa melakukan itu, jadi mereka benar-benar punya spesialis banget buat finishing Zaratsu teknik ini. Dan ini, teknik-teknik Zaratsu ini biasanya hanya digunakan di kelasnya Grand Seiko. Jadi, teknik polishingnya itu benar-benar bisa bikin smooth surface tapi mirroring banget. Jadi, kilapnya itu beda daripada yang polishing yang kita temuin pada umumnya, ya. Jadi, kelihatan lebih. Smooth banget, kayak gitu. Nah, itu namanya Zaratsu Policing. Oh iya, yang buat penasaran on hand-nya, langsung aja gue kasih ya. Reach gua kecil ya. Nah, ini dia. Jadi, termasuk gede, saudara-saudara. Karena ini laknya panjang, laktolaknya udah hampir ngelewatin batas pergelangan tangan gua. Tapi sebetulnya karena ini jamnya sporty ya, jam dia modelnya diver dan dia titanium, jadi nggak pengaruh. Apalagi di sini cutting edge-nya, cutting case-nya ini bener-bener dibikin nyaman banget buat di pergelangan tangan, jadi kayak plek gitu deh, ergonomis kalau orang bilang ya. Karena dia titanium, jadinya dia juga ringan, jadi nggak berasa berat walaupun gede. So, buat yang punya pergelangan kecil juga masih sah-sah aja sih, nyaman-nyaman aja kalau dipakainya. Dan ini keren, keren banget, hmm. nice. Nah, no, ya yang tadi gue bilang limited, ini tetap ada numbernya ya. Di back case nya sini kelihatan. Ini kurang lebih jam ini cuman diproduksi sekitar 500 piece, hmm, dikit banget. Pantasan gue dapatnya susah banget nih. Jadi ini diproduksi cuman 500 piece dan ini kalau nggak salah adalah number ke 200 sekian so buat kalian yang udah nungguin Seiko Prospect Spring Drive LX Series ini ini bener-bener patut diburu sih kalau ngeliat modelnya kayak gini dan yang unik lagi dari movement spring drive adalah pergerakan hands-nya ya atau second handsnya atau jarum detiknya kalian yang mungkin udah pernah ngelihat spring drive pasti ke notisi sama model pergerakan jarumnya dan itu nanti bakal gue kasih shot khusus shoot khusus buat kalian ya jadi bukan sweeping lagi tapi lebih ke gliding dan untuk plus minusnya biasanya kalau akurasi otomatis itu kan plus minusnya per day ya kalau ini bisa dibilang per month ya kurang lebih cuma 15 detik per bulan ya so this is nice piece oh ya, yeah. untuk harga gue info in kalau kalian pengen meminang ini kalian harus ngerogoh kocek sekitar 71 400 atau 71, ya mungkin siapin aja sekitar 72 lah untuk amannya tapi this is worth to buy banget ya yeah. worth to buy dan emang patut ditunggu sih So, ini gue rekomendasiin buat kalian yang mau berburu. Langsung aja datang ke website kita, atau mungkin bisa langsung ke aplikasi kita buat yang udah nungguin buruan ya, karena ini bener-bener limited edition with limited numbers. Jadi, kalau seandainya udah abis, dia nggak akan produksi lagi. Itu udah pasti karena di backcase-nya udah ada grafir untuk limited numbers-nya. Oke, okay, sekian dulu review kali ini yang berburu, buruan ya nah, gimana tadi? kalian udah puas belum? kalian udah nunggu lama kan? udah penasaran? nah tadi udah on hands dan udah gua bahas sedikit tentang Seiko LX Limited Edition Spring Drive SNR 045J1 yang mau berburu, udah tahu harganya kan? jadi langsung aja yang mungkin udah siapin budget dari lama itu worth to buy banget oh iya yeah, sebelum gundur diri uh, jangan lupa subscribe ya terus yang buat ada pertanyaan apapun mengenai seputar produk atau apa aja boleh komen kenapa gue suruh subscribe karena kan gue biasanya ngadain sesuatu yang mungkin kalian udah tunggu-tunggu kan jadi ditunggu aja terus boleh like juga dislike juga nggak apa-apa deh tapi gue saranin lupain tombol dislike sih sebenarnya. Um, ya mungkin itu dulu uh, oh ya, yang belum punya ID IG bikin ya bikin gue saranin bikin sama subscribe subscribe youtube channel kita oke okay? sekian dulu see you on the next video bye